Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang 4 pekerjaan yang cocok kepada seorang Scorpio dan bisa meningkatkan keuangan serta kehidupan Scorpio di akhir tahun 2020 namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi link kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 selanjutnya kategori pekerjaan yang kedua selanjutnya kategori pekerjaan yang ketiga selanjutnya kategori pekerjaan yang keempat yang cocok untuk seorang Scorpio yang bisa menunjang keuangan di akhir tahun 2020 jika kartu berkategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori kepada seorang Scorpio di akhir tahun 2020 pertama support energi kepada kategori yang pertama Selanjutnya support energi kepada kategori yang kedua, selanjutnya support energi kepada kategori yang ketiga, selanjutnya support energi kepada kategori yang keempat yang cocok kepada seorang Scorpio di akhir tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan pekerjaan yang cocok untuk seorang Scorpio di akhir tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya, baik di sini kartu yang sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kategori pekerjaan yang pertama adalah 9 of Pentacle ataupun 9 koin. Untuk kategori pekerjaan yang pertama di sini dikatakan random, bebas, karena di sini apapun yang dilakukan oleh seorang Scorpio, dan ia melakukan secara sungguh-sungguh -sungguh dan disiplin akan membuahkan hasil yang maksimal dan membuahkan hasil yang sangat meningkat kepada kehidupan serta keuangan Scorpio di akhir tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Scorpio menggeluti banyak usaha yang dimana di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan serta menunjukkan kehidupan yang lebih bagus lagi di akhir tahun 2020 dan di sini setiap usaha itu akan membuahkan hasil dan akan membuahkan income kepada seorang Scorpio serta bisa membuat seorang Scorpio sukses di akhir tahun 2020 dan untuk support energy-nya adalah Queen of Sword. Secara umum, Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio sangatlah bagus apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan disiplin sehingga di sini menunjang kehidupan yang dimana mana di sini seorang Scorpio mendapatkan dukungan support energi dan motivasi dari seorang pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Dustar. Secara umum, itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Jadi, jika kartu dustar kita gabungkan dengan kategori yang pertama di sini menggambarkan seorang Scorpio akan bisa mewujudkan impian harapannya di akhir tahun 2020 dengan melakukan sebuah pekerjaan secara bersungguh-sungguh. Yang dimana di sini seorang pasangan selalu mendukung Scorpio di akhir tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan untuk kategori pekerjaan yang kedua adalah five of one ataupun lima tokat untuk pekerjaannya cocok kepada seorang Scorpio di hari tahun 2020 yang bisa membuat seorang Scorpio sukses dan bangkit serta mendapatkan keuangan yang meningkat adalah di dalam kategori berpartner ataupun secara tim jadi di sini bisa dikategorikan seorang Scorpio cocok menjadi seorang karyawan ataupun menjadi seseorang yang bekerja sebagai tim di dalam sebuah perusahaan di dalam sebuah pekerjaan ataupun di dalam kategori usahanya di sini juga ada kemungkinan seorang Scorpio akan sukses dengan menggeluti sebuah usaha, yang dimana di sini kategori sebagai seorang kontraktor, ataupun seseorang yang bekerja sebagai tim di dalam dunia lapangan, ataupun di dalam dunia perkantoran. Dan untuk support energinya adalah page of cups. Secara umum, page of cups itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio akan bisa mewujudkan impiannya, serta mendapatkan kesuksesan di akhir tahun 2020, di mana di sini seorang Scorpio cocok dengan pekerjaan sebagai seorang karyawan, ataupun pekerja dalam dunia perkantoran, dan di sini sebagai seorang kontraktor sebagai tim di dalam dunia lapangan, yang di mana di sini tujuannya mendapatkan kebahagiaan seorang anak, serta seorang Scorpio mendapatkan doa dan dorongan, serta motivasi dari seorang anak. Dan jika kartu desk kita gabungkan dengan kategori yang kedua di sini menggambarkan seorang Scorpio akan bisa mewujudkan harapan dan cita-citanya serta impiannya untuk membagikan seorang anak di mana di sini Scorpio menggeluti pekerjaan di dalam kategori yang kedua yaitu sebagai seorang kontraktor ataupun karyawan yang di mana di sini bekerja sebagai tim yang dapat meningkatkan keuangan serta kehidupan seorang Scorpio di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu kategori yang ketiga adalah 10 of pentacle ataupun 10 poin untuk kategori kerjaan yang ketiga yang cocok kepada seorang Scorpio yang bisa membuat seorang Scorpio sukses meningkatkan kehidupan serta mendapatkan keuangan yang meningkat di sini digambarkan seorang Scorpio cocok menjadi seseorang yang bergelut di dalam dunia marketing yang dimana di sini ada dua prediksi yang pertama adalah marketing di dalam perdagangan bunga ataupun hiasan dan kategori yang kedua di sini menggambarkan seorang Scorpio cocok di dalam perdagangan bisnis usaha kecantikan ataupun yang dibutuhkan oleh seorang wanita di dalam kesehariannya dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umum kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio cocok membuka usaha di dalam dunia marketingnya yaitu menjual bunga ataupun menjual hiasan dan yang kedua adalah membuka sebuah usaha kecantikan ataupun yang dibutuhkan oleh wanita di dalam kesehariannya. Dan di sini target usahanya adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang dimana di sini bisa menunjuk keuangan seorang Scorpio lebih bagus lagi di akhir tahun 2020. Dan jika kartu destak kita gabungkan dengan kategori yang ketiga di sini menggambarkan, Seorang Scorpio dapat mewujudkan impian harapan cita-cita untuk mendapatkan keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat di akhir tahun 2020 dengan melakukan usaha perdagangan yaitu menjual hiasan ataupun menjual bunga-bunga. Dan yang kedua adalah membuka usaha di dalam kategori kecantikan yang dimana disini target usahanya adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan untuk kartu kategori yang keempat adalah free open tackle ataupun tiga koin. untuk kategori yang keempat pekerjaan yang cocok kepada seorang Scorpio di akhir tahun 2020 adalah di dalam dunia yang bergelut dengan seorang anak. jadi di sini bisa dikategorikan seorang Scorpio cocok menjadi seorang pengasuh, seorang guru ataupun membuka suatu usaha sekolah yang dimana di sini seorang Scorpio merupakan owner ataupun kepala sekolah tersebut. jadi di sini untuk kategori yang keempat seorang Scorpio cocok menjadi kepala sekolah ataupun yang bergelut dengan dunia anak yang dimana sini tujuannya adalah untuk meningkatkan serta mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di akhir tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of one secara umum page of one itu diartikan seorang anak jadi di disini menggambarkan seorang Scorpio dalam kategori pekerjaan yang kapal cocok bekerja yang dimana sini pekerjaannya bergelut di dunia anak ataupun target usahanya adalah seorang anak dan jika kartu dusta kita gabungkan dengan kategori yang keempat, di sini menggambarkan impian, harapan, dan cita-cita akan bisa diwujudkan oleh seorang Scorpio apabila di sini menggeluti sebuah usaha yang dimana usahanya bergelut dengan dunia anak, yaitu sekolah, ataupun membuka sebuah usaha yang dimana di sini sebuah yayasan, ataupun menjadi seorang kepala sekolah, ataupun seorang guru baik di sini bisa kita simpulkan empat pekerjaan yang cocok kepada seorang Scorpio di akhir tahun 2020 adalah yang pertama Random, apapun usahanya akan sangat bagus apabila ditekuni dan dikerjakan oleh seorang Scorpio yang dimana di sini menunjang kehidupan seorang Scorpio di akhir tahun 2020 dan yang kedua adalah di dalam berpartner ataupun bekerja sebagai tim dan yang ketiga adalah membuka suatu usaha kecantikan menjual bunga-bunga atau bisa dikategorikan menjual iasa ya, dan yang keempat adalah sesuatu usaha yang bergelut dengan dunia anak. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat pekerjaan yang cocok untuk seorang Scorpio di akhir tahun 2020 yang bisa menunjang kehidupan, keuangannya yang meningkat. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.